Garis primal chaos melintas di cakrawala. Kecemerlangan sesaat itu mirip dengan cahaya yang lahir ketika dunia terbentuk. Ini memunculkan perasaan misteri pamungkas, sementara panah yang dibungkus oleh cahaya primal chaos melesat keluar. Murid-murid kursi raja ketujuh tiba-tiba mengencang. Detik berikutnya, kekejaman muncul dari matanya. Mati untuk raja yang duduk ini. Ekspresi raja kursi ketujuh berubah. Tangannya datang bersama-sama dan menggambar beberapa segel aneh ketika sebuah teriakan menusuk terdengar. Tangan Armageddon, di langit. Lampu merah di mata kaisar Rimo pantasem diam-diam mekar. Selanjutnya, tangan raksasa Ymo Emeperor berubah sedikit lebih jasmani. Tampaknya jahat sampai iblis-iblis ekstrim melonjak di telapak tangannya. Hanya dengan sentuhan ki iblis ini sudah cukup untuk menghancurkan ahli tahap reinkarnasi. Desir Tangan Kaisar Yimo meraih ke depan dan langit runtuh. Detik berikutnya, kejahatan ke tangan ekstrim sudah bertabrakan melawan panah primal keos biasa-biasa saja di bawah tatapan super tegang yang tak terhitung jumlahnya. Berdengung, suara dengung aneh menyebar di langit pada saat ini. Riak energi yang terlihat oleh mata langsung terus berdenyut keluar dan berakhir hampir menutupi seluruh langit. Di pusat gempa, tangan Kaisar Yimo dan anak panahnya terkunci rapat. Namun. Panah Primal Chaos benar-benar diam dan gemetar sekecil apapun tidak bisa dilihat. Mengaung, keganasan di mata raja kursi ketujuh mengintensifkan saat dia menyaksikan adegan ini dan raungan muncul dari tenggorokannya. Selanjutnya, cahaya yang tidak menyenangkan berkedip-kedip di matanya ketika banyak retakan padat muncul di lengannya. Darah hitam segar mengalir tanpa henti dari celah-celah dan menutupi seluruh lengan dalam sekejap mata. Ci Bukankah kamu takut bermain sampai mati dalam bentrokan dengan raja yang duduk ini? Raja Kursi ketujuh dengan kejam tersenyum pada lindung dengan ekspresi melengkung. Detik berikutnya, lengannya yang retak tiba-tiba meledak. Darah hitam segar bersama dengan beberapa kristal hitam menyapu dan dibebankan ke tangan Kaisar Imo raksasa yang menghadap primal chaos arrow. Ketika darah segar mengalir masuk, tangan Kaisar Imo berubah secara substansial tubuh jasmani. Sedemikian rupa sehingga bahkan simbol dunia lain yang aneh di tangan raksasa itu samar-samar terlihat. Kulit para ahli yang tak terhitung jumlahnya di pulau di bawah ini langsung memucat lebih jauh ketika mereka melihat pemandangan ini. Raja Kursi ketujuh ini sangat kejam. Dia bahkan bisa mengorbankan lengan demi membunuh Lindong. Apakah panah dikondensasi oleh kekuatan terkuat Lindong akan dikalahkan kali ini? Gu mengkidan yang lainnya dengan erat mengepalkan tangan mereka karena cemas dan khawatir memenuhi mata mereka. Jika Lindung dikalahkan lagi, moral di pulau itu akan anjlok. Lindung, kamu bisa melakukannya. Guyan mengencangkan tinjunya yang kecil saat dia bergumam. Asteris berderak asteris, tangan raksasa Kaisar Imo perlahan meraih ke bawah, dan primal Chaos Arro gemetar lemah. Sebuah bayangan diam-diam turun seolah-olah Kaisar Yimo itu menjangkau dengan tangan kehancurannya. Namun, ekspresi lindung berangsur-angsur menjadi damai sebagai tanggapan atas pergantian peristiwa ini. Pada saat berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam saat dia dengan lembut bergumam. Zenit, hancurkan iblis. Berdengung, panah primal keos tiba-tiba tersentak dan cahaya primal keos meledak di bawah ledakan sinar ini. Tangan Yimo, Emperor yang perlahan turun secara paksa dihentikan, menyebabkannya tidak lagi bisa ditutup. Ekspresi Raja Kursi ke-7 tiba-tiba berubah ketika tangan Kaisar Yimo dihentikan. Kegelisahan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya ketika dia menatap panah primal keos yang stabil seperti gunung di dalam tangan Kaisar Yimo. Panah ini sepertinya agak berbeda dari sebelumnya. Ye, sementara kegelisahan melonjak dalam hati Raja Kursi ke-7. Suara jernih tiba-tiba meletus dari panah primal chaos yang telah ditekan oleh tangan Kaisar Imo sejak awal. Semua primal chaos light yang menyebar tiba-tiba menarik kembali ke panah. Berdengung, panah primal chaos berubah menjadi kristal pada saat ini sebagai penyebaran kekuatan yang misterius namun sederhana. Kekuatan ini benar-benar berlawanan dengan kejahatan dari tangan Kaisar Imo. Tetapi itu memancarkan aura tak terkalahkan. Ekor panahnya bergetar hebat. Segera setelah itu, cahaya aneh tampak muncul di ujung panah dan panah itu ditembakkan dengan keras dengan sentakan Cah, sinar yang luar biasa membentang Meluap Imoki meledak dari tangan Kaisar Imo dalam upaya untuk menghentikan ledakan kekuatan tiba-tiba dari panah Namun, seolah-olah panah memiliki bantuan para dewa Dan primal Chaos Light secara paksa merobek lapisan yang hampir padat seperti Imoki di bawah perhatian tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, panah dengan biadab menembus tangan Kaisar Yimo dan akhirnya menembus kepala Kaisar Yimo seperti pisau panas melalui mentega. Desir, panah itu melesat keluar dari kepala Kaisar Yimo dan berlari menuju langit. Cahaya yang mengikutinya memancarkan aura yang jauh lebih bangga seperti naga raksasa. Bang-bang-bang, serangkaian ledakan terdengar dari dalam tubuh Kaisar Yimo pantasem. Selanjutnya, Tubuh besar itu meledak di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Raja kursi ketujuh menatap kosong pada Yimo Kaisar Pantasem yang meledak ketika segel tengkorak di tangannya juga retak dan meledak. Untaian rambut hitam di dalamnya mulai terbakar tanpa api dan diam-diam berubah menjadi abu yang hanyut. Ur, seteguk darah hitam kental langsung menyembur dari mulut Seven Seat King. Dia tidak bisa mempercayai adegan ini. Untuk berpikir bahwa Imo Emperor Pantasem sebenarnya dihancurkan oleh Lindong. Bagaimana ini mungkin? Sementara tubuhnya gemetar. Ada jejak samar-samar dalam tatapannya saat dia melihat ke arah wajah Lindong yang agak pucat yang memegang busur haluan. Ini jelas telah melampaui harapan Raja Kursi Ketujuh Di pulau itu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya pertama kali terkejut ketika mereka melihat ini. Segera setelah itu... Sorakan sorai yang mengguncang bumi meletus. Ketika Kaisar Himo yang menakutkan, pantasem dihancurkan. Tekanan yang menakutkan juga memudar. Untuk sesaat, semangat di pulau itu melonjak. Gu Mengki dan Gu Yan bertukar pandang dan melihat kegembiraan dan kejutan yang intens di mata masing-masing. Di langit, Halilintar di tangan Lindung perlahan memudar saat dia mendengarkan sorakan sorai yang menghancurkan bumi dari bawah. Beruntung dia telah maju ke tahap reinkarnasi, atau yang lain. Akan sangat sulit untuk menanggung pengeluaran energi yang menakutkan bahkan dengan kekuatan pemulihan penuh dari simbol leluhur yang memangsa. Apalagi yang tersisa sekarang. Tatapan lindung yang galak terfokus pada Seven Seat King. Warna kulit yang terakhir pucat pasi dan iblis-iblis di sekujur tubuhnya mengalami gangguan. Jelas bahwa dia menderita luka yang sangat serius. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengalahkan musuh saat dia jatuh. Murid-murid raja kursi ketujuh berkontraksi sedikit ketika dia melihat tatapan lindung, dan dia diam-diam mengepalkan giginya. Bocah ini akan menjadi lebih sulit untuk berurusan dengan di setiap pertemuan. Jika Kaisar Imo Pantasem tidak menghentikan panah sebelumnya, dia akan berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Ledakan sementara tatapan kursi raja ketujuh berubah suram. 10.000 sinar ungu emas sekali lagi melesat keluar dari tubuh lindong saat naga mengaum memenuhi langit. spester distorsi saat tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan raja kursi ketujuh. Tanpa ampun, tinju yang berisi kekuatan penghancur gunung dengan kejam menghantam tubuh raja kursi ketujuh. Bang! Bang! Bang! Aura raja kursi ketujuh yang terluka parah tidak stabil. Demoniki beredar. Tetapi banyak pertahanan yang terbentuk langsung hancur berantakan oleh serangan biadap lindung. Seperti naga emas ungu raksasa yang melonjak, tinju lindung menghantam tubuh Raja Kursi Ketujuh. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan tubuh Raja Kursi Ketujuh segera dikirim terbang. Darah hitam segar terus menyembur dari tempat lengannya hilang. Sementara jejak kepalaan dalam dapat terlihat pada iblis kaisar armor yang sangat redup di tubuhnya. Raja Kursi ke-7 saat ini tampaknya telah kehilangan semua kemampuan untuk membalas. Dia memuntahkan seteguk darah hitam dan menatap Lindong dengan wajah bengkok. Kebencian pahit di mata Raja Kursi ke-7 tampaknya akan membakar yang terakhir. Pergilah menemani Raja Kursi ke-9. Lindong memberi Raja Kursi ke-7 senyum seram. Sekali lagi tubuhnya muncul di depan yang terakhir dan dengan kepalan tinjunya. 10.000 naga raksasa emas ungu berkumpul bersama untuk membentuk tombak naga sekali lagi. Selanjutnya, tombak itu dengan kejam menusukkan ke arah tenggorokan Raja Kursi ketujuh. Jadi, kaulah yang membunuh Raja Kursi ke-9. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Raja Kursi ketujuh langsung berubah. Lindong mengabaikan Raja Kursi ketujuh dengan ekspresi menyeramkan di matanya. Tombak naga dengan cepat mendekati Raja Kursi ketujuh. Namun, tepat saat tombak naga hendak mencapai, Lindong melihat senyum aneh muncul di wajah Seven Seat King. Kamu bocah. Kamu benar-benar sulit untuk berurusan dengan. Namun, misiku dengan enggan bisa dianggap lengkap jika kamu terbunuh. Raja Kursi ketujuh mengulurkan lengan tunggalnya dan dengan mantap meraih tombak naga. Kekuatan menakutkan ini menghianati penampilannya yang sebelumnya lemah. Murid Lindung menyusut ketika dia melihat perubahan aneh ini ketika kegelisahan tiba-tiba bangkit di hatinya. Cahaya perak menyala di tubuhnya saat dia berusaha mundur. Mencoba pergi, Raja Kursi ke-7 menyeringai melihat ini. Tubuhnya menggeliat dan bergoyang ketika dua tangan dua lengan muncul dengan paksa. Kedua tangan ini membentuk segel aneh dan demoniki yang kental melonjak dan mengecam dada Lindung seperti sambaran petir. Bang! Bahkan langit bergetar sejenak ketika demoniki melonjak. Selanjutnya, kerumunan menyaksikan dengan ngeri ketika Lindung yang sebelumnya menguntungkan tiba-tiba dikirim terbang mundur saat ia meludahkan darah. Dadanya bahkan mengalah sedikit dan jelas bahwa dia telah menderita cedera yang sangat serius. Ur, seteguk darah segar dikeluarkan dari mulut Lindong. Dia buru-buru menenangkan tubuhnya saat dia menatap dingin ke arah tubuh Raja Kursi Ketujuh yang menggeliat. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Hehe, tubuh fisik yang kuat. Memikirkan bahwa kamu masih hidup bahkan setelah pukulan gabungan dari kami bertiga. Petik dua. tubuh Raja Kursi Ketujuh berputar ketika tawa berdengung tiba-tiba muncul dari dalamnya. Demoniki kental melonjak keluar dari tubuhnya dan akhirnya berubah menjadi dua sosok seperti iblis di sisinya di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya. Kedua sosok iblis itu tinggi dan tegap dan salah satunya sedikit lebih ramping. Mereka saat ini tersenyum ketika mereka menatap lindong. Namun, senyum itu dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku Raja 8 Penjara Iblis Penjara Iblis. Salah satu tokoh seperti iblis jangkung tersenyum dan berkata, Sepertinya aku sudah melihatmu sebelum bocah. Kamu adalah orang yang mendapatkan warisan devouring Master, kan? Mata iblis lain seperti menyapu Lindong saat dia tersenyum berkata Penampilannya agak akrab Dia adalah Raja Kursi ke-10 yang muncul saat itu dari dalam domain yang hancur Untuk berpikir bahwa ada dua raja yang duduk tersembunyi di dalam tubuh Raja Kursi ke-7 ini Jelas, ini awalnya merupakan langkah rahasia yang direncanakan untuk Chaos Master Namun, sekarang telah dipaksa oleh Lindong Di pulau itu sorak-sorai berhenti tiba-tiba ketika tubuh banyak ahli gemetar lemah Raja kursi ketujuh saja sudah sangat sulit untuk ditangani namun dua Imo yang tidak kalah dengannya telah muncul bagaimana mereka bisa melawan ini Lindong perlahan menghapus darah di sudut mulutnya ekspresi di matanya sangat suram Imo ini benar-benar licik situasi sekarang sangat merepotkan mengingat kekuatannya saat ini berurusan dengan satu Seven seat King sudah menjadi batasnya jika dua raja yang duduk lainnya muncul, itu benar-benar akan menjadi. Tidak peduli apa, jika kamu berencana pergi ke Menara Caltik, kamu harus melangkahi mayat tuan muda ini. Lindong menyeringai, senyumnya sangat ganas. Dia hanya bisa bertarung sampai mati dalam situasi ini. Hehe. He, tiga raja yang duduk melepaskan tawa mengejek. Tanpa basa-basi lagi, tubuh mereka bergerak. Mereka bermaksud untuk menyerang bersama dan memenggal ancaman besar ini yang dikenal sebagai Lindong. Namun, saat mereka hendak menyerang, seluruh area tiba-tiba menjadi sedingin es. Kidingin menyebabkan bahkan demoniki yang melonjak secara bertahap membeku. Lindong juga merasakan kidingin ini. Ekspresinya segera berubah saat dia dengan tergesa-gesa mengalihkan pandangannya ke bawah. Hanya untuk menemukan bahwa penjara beku seluas sepuluh ribu kaki itu tiba-tiba hancur. Sosok biru es yang indah perlahan keluar dari dalam Di belakangnya, tiga patung es berkedip dengan cahaya yang menyilaukan Dia berdiri di atas kolki saat dia dengan emosi menatap ketiga raja yang duduk dengan mata biru es yang indah Suara dingin menyebar di langit Kamu tidak memiliki izin untuk membunuhnya Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya Bab 1270 Ying Huan Huan mengintervensi Kolt menyebar dan muncul untuk menelan seluruh area dalam menghadapi Ki ini. Baik demonik Ki jahat yang sedang melonjak dan kekuatan Yuan yang kuat secara bertahap mulai membeku. Seolah-olah mereka akan dibekukan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang dari kedua belah pihak terkejut. Pasangan mata yang tak terhitung bergeser ke arah asal dari kedinginan, Di mana mereka melihat Ying Huan-Huan dengan lembut menggeser kakinya. Setiap kali dia bergerak. Polki akan berkumpul menjadi lotus es di bawah kakinya. Sebuah lotus dibentuk dengan setiap langkah. Pemandangan mistis yang indah. Di belakangnya ada tiga patung es yang berkilauan dengan cahaya dingin. Mereka adalah tiga raja sejati yang dapat dibandingkan dengan mereka yang pernah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi. Namun, semuanya telah berubah menjadi patung es. Ini, banyak orang kuat yang hadir tercengang melihat pemandangan ini. Kolotki yang berasal dari dalam tubuh Ying Huan-Huan telah melampaui bahkan Lindong. Ini menyebabkan mata mereka berkedut dengan cepat. Sebelum akhirnya pulih, orang terkuat bukanlah Lindong. Sebagai gantinya, itu gadis es yang mengikuti di sisinya. Kamu, trio ketujuh kursi raja juga sangat terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Mata mereka tertuju pada Ying Huan-Huan dan mereka dengan cepat mengingat sesuatu. Segera setelah itu... Murid-murid mereka menyusut ketika kejutan besar tiba-tiba muncul di wajah mereka. Kamu adalah Ice Master. Ice Master, eksistensi yang hanya kalah dengan simbol leluhur selama era kuno itu. Raja Imo yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi patung es dan hancur menjadi debu di tangannya. Bahkan penjara Raja Iblis Kursi Surga yang terkuat telah terluka serius dalam bentrokan terakhir saat itu. Memaksa mereka untuk bersembunyi dan karenanya mengakhiri perang dunia yang panjang. Nama ini sangat menakutkan bagi Imu. Mata biru sedingin es Ying Huan-Huan memandangi trio Raja Kursi ketujuh. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan tiga patung es di belakang hancur dengan ledakan, berubah menjadi pecahan es yang cemerlang yang jatuh dari langit. Mata trio Raja Kursi ketujuh berkedut saat melihat ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa tiga raja sejati akan benar-benar tampak sangat lemah di tangan Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan akhirnya tiba di depan Lindong dan menatap wajahnya yang pucat. Pria ini cenderung untuk mengambil semua tugas yang sulit sendirian. Kadang-kadang, dia sedikit ceroboh dan agak sombong. Namun, itu juga karena inilah dia merasakan kehangatan samar yang mengalir di dalam hatinya yang sedingin es. huan, -huan. Lindung sedikit mengerutkan kening saat dia menatap Ying Huan-Huan yang dingin dan menakutkan. Ying Huan-Huan tersenyum padanya dan meletakkan tangannya yang dingin di tubuhnya. Selanjutnya, embun beku muncul di atas luka-luka di tubuhnya saat energi dingin melonjak ke dalam tubuhnya dan menyembuhkan organ internal Lindung yang terguncang Serahkan pada aku. Tangan dingin Ying Huan-Huan menyentuh wajah Lindung saat dia berkata dengan lembut. Kamu tidak bisa membiarkanku melihatmu terluka parah tanpa melakukan apa-apakan. Pemikiran semacam itu agak egois. Petik 2. Lindong agak terkejut. Segera setelah itu, dia bergumam. Aku sangat egois. Tapi aku suka keegoisanmu ini. Ying Huan-Huan tersenyum. Mata cantiknya menatap Lindong dan berkata. Namun, bahkan jika kamu memukul atau memarahi aku kali ini. Aku tidak akan hanya berdiri diam di samping dan menonton. Lindung menatap Ying Huan Huan. Ada senyum di wajahnya, namun senyum ini tampaknya memiliki tekad yang tidak akan terhalang. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dengan lembut. Hati-hati, senyum di wajah Ying Huan Huan cerah ketika dia melihat Lindung mengangguk. Dia mengangguk dengan lembut dan perlahan memutar tubuhnya. Mata miliknya sudah cukup dingin untuk membekukan udara ketika mereka melihat trio Raja Kursi ketujuh lagi. Kelopak mata dari Ketujuh Raja Kursi Ketujuh berkedut saat melihat ekspresi Ying Huan-Huan. Bagaimanapun, nama Ice Master terlalu terkenal selama era kuno itu. Tidak perlu takut padanya, dia bukan Ice Master yang sebenarnya. Dia hanyalah reinkarnasinya dan belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Raja Kursi Ketujuh mengertakkan gigi dan berteriak dengan keras. Raja Kursi ke-8 dan Raja Kursi ke-8 mengangguk setelah mendengar ini. Pandangan mereka tertuju pada Ying Huan Huan saat mereka berbicara dengan cara yang menyeramkan. Itu juga. Kita akan berurusan dengannya sebelum dia benar-benar memulihkan kekuatannya. Aku khawatir tidak mungkin bagi tiga tikus kecil sepertimu. Ying Huan, -huan mengulurkan jarinya. Kolotki berkumpul di ujung jari-jarinya yang seperti batu giok dan berubah menjadi banyak teratai es. Mata biru sedingin es melirik mereka bertiga saat dia menjawab dengan suara lemah. Ku. Datang dan cobalah. Trio Seven Seat King bertukar pandang satu sama lain ketika ekspresi gelap dan dingin muncul di mata mereka. Mereka mengambil langkah ke depan secara bersamaan ketika tiga aura iblis-iblis menakutkan keluar dari mereka. Raja Kursi Ketujuh memiliki aura terlemah. Jelas, itu karena terluka parah oleh lindung sebelumnya. Meskipun demikian, letusan aura dari ketiganya relatif menakutkan. Tiga kelompok demoniki naik ke udara seperti area asap seluas seratus ribu kaki. Itu bisa terlihat jelas bahkan dari seribu mil jauhnya. Mengaung, seekor binatang buas seperti raungan tiba-tiba dikeluarkan dari mulut mereka. Kilauan sengit muncul di mata mereka dan segel yang terbentuk oleh tangan mereka berubah. Tiga ratus ribu kaki besar demoniki Torrens terbang menuju Ying Huan-Huan dengan kecepatan kilat. Torens demoniki adalah kental seperti air. Aura jahat dari mereka menyebabkan rambut seseorang berdiri. Namun Ying Huan Huan hanya mengangkat matanya yang cantik di hadapan serangan gabungan dari ketiganya. Dia hanya menginjak kakinya dengan ringan ketika demonikit torrents hendak menyerang tubuhnya. Bang, Coldki menyapu keluar dengan liar. Dalam sekejap, itu sudah berubah menjadi perisai es biru yang jauh lebih besar di depannya. Tiga torrents iblis kini tiba. Namun Sebelum kekuatan mereka bisa dilepaskan, Kolki yang sangat sombong sudah menyebar. Retak, tiga toronik demoniki mulai membeku ketika lapisan es menyebar dengan kecepatan yang menakutkan di atas demoniki. Dalam sekejap, tiga toren demoniki yang menakutkan telah berubah menjadi tiga pilar es yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Sial, ekspresi trio Raja Kursi ketujuh berubah jelek ketika mereka melihat bahwa demoniki sebenarnya dibekukan oleh Kolki. Sebelum mereka bisa melancarkan serangan lain, Ying Huan Huan mengepalkan tangannya. Tiga pilar es yang panjangnya seratus kaki ditembakkan dan tanpa ampun dibebankan ke trio Raja Kursi Ketujuh. Ledakan, ketiganya buru-buru mencoba menerima serangan dengan kekuatan penuh setelah melihat ini. Tinju mereka ditutupi dengan ki iblis yang tebal saat mereka menabrak pilar es. Dua kekuatan menakutkan bentrok dan pilar es hancur menjadi fragmen yang memenuhi langit. Mengerang. Meskipun pilar es hancur, Raja Kursi ke-8 dan Raja Kursi ke-10 melepaskan rangan samar. Seven Seat King yang sudah terluka memiliki ekspresi pucat dan akhirnya tanpa sadar memuntahkan seteguk darah hitam. Seberapa kuat, tak terhitung banyaknya orang di pulau itu yang terpana oleh pemandangan mengejutkan dari kecantikan biru sedingin es yang unggul meskipun bertarung melawan tiga lawan saja. Kinerja Lindung sebelumnya sudah mengejutkan mereka. namun. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini benar-benar menyembunyikan kekuatan yang begitu besar. Mata cantik Ying Huan-Huan sangat dingin. Dia melirik trio kursi Raja Ketujuh dan dengan ringan berjalan maju. Aura dingin yang diisi dengan keinginan membunuh tanpa akhir menemaninya saat dia perlahan berjalan ke arah mereka. Serang bersama, hati Raja Kursi Ketujuh tanpa sadar menggigil ketika dia melihat Ying Huan-Huan berjalan ke arah mereka. Mereka telah bertukar pukulan dengan Ice Master selama era kuno itu. Namun, hasilnya adalah mereka hampir terbunuh. Jika mereka tidak bergandengan tangan, kemungkinan besar mereka akan benar-benar mati di sini. Raja Kursi ke-8 dan Raja Kursi ke-10 mengepalkan gigi mereka dan mengangguk. Segel yang dibentuk oleh tangan trio berubah dalam sekejap. Setelah itu, mereka tiba-tiba jatuh bersama. Tubuh trio mulai menggeliat dan bergerak ketika duri iblis yang tampak menyeramkan perlahan-lahan menjulur dari tubuh mereka. Mereka seperti iblis yang telah naik dari neraka. Penampilan yang membuat hati seseorang bergetar. Cah, darah hitam tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Darah kental dengan cepat berkumpul di udara di atas mereka. Akhirnya, itu berubah menjadi simbol hitam yang sangat misterius. Simbol iblis hitam tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, itu telah berubah menjadi seratus kaki. Selain itu, lengan iblis yang tak terhitung jumlahnya diperpanjang dari sekitar simbol iblis. Dari kejauhan, itu tampak seperti iblis jahat dari dunia lain. King Huan-Huan mengangkat kepalanya ketika matanya yang cantik melihat lengan iblis yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari simbol iblis. Kidingin di kedalaman matanya menjadi semakin mencengangkan. 10.000 iblis berkumpul, segel iblis dari kesakitan tanpa akhir. Trio ketujuh kursi raja tiba-tiba meraung, melolong sedih mereka bergema di langit. Bang, simbol iblis 10.000 lengan yang tak tertandingi itu tiba-tiba tersentak. Setelah itu, jatuh dari langit, 10.000 lengan diayunkan, dan sepertinya langit terkoyak pada saat ini. Ombak setinggi ratusan ribu kaki naik ke laut di bawah saat gemuruh keras bergema di daerah itu. Lindung menatap pada serangan yang menakutkan ini dengan mata penuh kuburan. Raja-raja penjara iblis yang duduk ini memang kuat. Serangan semacam itu mungkin bisa membunuh ahli tingkat puncak manapun yang telah mengalami dua kesengsaraan reinkarnasi. Aku ingin tahu apakah Huan-Huan bisa menerimanya. Lindung menatap sosok biru es yang lembut dan cantik dengan cara yang agak khawatir saat tangannya erat-erat mengepal. Yuan Power melonjak dalam tubuhnya. Dia telah memutuskan untuk melepaskan simbol Ancestral Tata Ruang dan menyelamatkannya saat ada sesuatu yang salah. King huan, -huan mengangkat kepalanya, matanya yang cantik terfokus pada segel iblis nyeri berujung yang mengalir ke arahnya. Wajahnya tetap tak tergerak, dia hanya membiarkan angin yang menakutkan berhembus, menyebabkan pakaiannya bergetar dan rambut biru panjangnya menari dengan angin. Segel iblis yang menakutkan tercermin dalam mata biru es yang cukup cepat berkembang. Beberapa napas kemudian, bayangan besar itu telah menyelimuti Ying Huan-Huan di depan banyak pasang mata yang terkejut. Ying Huan-Huan perlahan-lahan mengulurkan lengan rampingnya di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Lengan birunya berguling ke bawah dan memperlihatkan giok suetnya seperti pergelangan tangan ketika jari-jarinya yang panjang terurai. Selanjutnya, dia mengangkat tangannya dan dengan ringan menyentuh simbol 10.000 lengan iblis. Abadi, Frost Suara lembut dan manis, yang menyenangkan di telinga, disertai dengan hawa dingin yang kuat saat itu menyebar ke langit. Kekuatan menakutkan dari segel iblis tiba-tiba membeku pada saat ini. Retak, murid-murid dari individu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyusut saat segel iblis itu membeku. Lapisan es tebal tiba-tiba menyebar dari tangan Ying Huan-Huan. Setelah itu... Itu menyelimuti seluruh segel iblis dengan kecepatan yang menakutkan dan mengubahnya menjadi balok es raksasa. Mata cantik Ying Huan-Huan terangkat dengan lembut. Jari-jarinya yang panjang dengan lembut menjentikkan segel iblis. Bang, saat jarinya menyentuhnya, segel iblis terbentuk dari kekuatan gabungan dari trio Raja Kursi Ketujuh yang benar-benar hancur seperti gelas yang lemah. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.